Halo guys jadi kali ini saya akan beritahu bagaimana cara agar tidak ngelag jadi misalnya kita hakin ngelag no B baterai bol sama ngelag jadi kalau kalian ngelag kalian gampang tinggal tinggal ke pengaturan jadi standard atau smooth Gantung dari HP kalian ya Oke. Okay. Atau atau enggak kalau kalian masih ngelag -like juga, berarti sinyal kalian yang ngelek. -like. Kalau masih ngelek -like juga berarti HP kalian panas. Oke okay guys, sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis là de...